bahwa sore hari ini Tepatnya jam 5 sore Bakal hadir acara Poles Kepoin Lesti ya, Spesial eksklusif tentunya Soal lamaran Lesti dan Rizky Bilar Duh luar biasa ya Tentunya kita wajib nonton Sore hari ini ya, Di video.com Tentunya akan dihadirkan Eksklusif persahabat ya, Di Kepoin Lesti tentunya Spesial lamaran Lesti kejora dan Rizky Bilar dan untuk selanjutnya Para sahabat kita lihat juga di sebuah postingan Yang mana tentunya ini adalah Postingan foto Dedek Elasti Bersama perancang Busana Para sahabat ya tentunya ini adalah perancangan busana Lesti kejora di acara lamaran luar biasa persahabat ya baju yang dibuat yang disiapkan sungguh mewah dan sangat cantik persahabat ya luar biasa apalagi dipakai dengan orang yang cantik juga tentunya dia lesi terlihat sangat elegan dan tentunya luar biasa persahabat ya tentunya mudah-mudahan saja lesi kejora dalam acara akad resepsi nanti lebih luar biasa dan lebih wow banget tentunya mudah-mudahan kita doakan saja selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai acara akad resepsi pernikahan Leesti dan Rizky Dilar dan untuk ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan yang mana tentu ini postingan terbaru alhamdulillah para sahabat ya akhirnya muncul juga calon mantan mempelai pria masih di kota Bandung. Dan tentunya luar biasanya kualitasnya bareng groomsmen sahabat ya Dan tentunya Rizky Bilar bagi-bagi hadiah kembali nih Untuk teman-teman dan kerabat dekatnya Luar biasa ini patut dicontoh Mereka satu doakan yang terbaik mudah-mudahan dilancarkan rezekinya Dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan barokah buat Rizky Bilar Persingan tersebut tentunya telah di post kembali oleh akun Instagram Leslar Lopatix Ada sebuah kalimat caption dituliskan, "Quality time, calon manten with sahabat-sahabatnya selalu ya, idolakan gue kalau gabutnya kumat." Iya gini, main games bagi-bagi cuan, masya Allah, lancar sekinya abang Rizky, bila luar biasa, loh ya Tentunya selalu memberikan kebahagiaan buat teman-teman dekat. Dan tentunya mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi buat banyak orang. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga dari para fans, salah satunya ada komentar dari akun SDR underscore mengatakan, Masya Allah, dia mah gabutnya aja berfaedah ya, lah gua kalau gabut nemplok di kasur. <laughs> Ada-ada persahabat ya Doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan tentunya Rizky pilar dan Lesi selalu diberikan kebahagiaan Dan selanjutnya Para sahabat kita lihat juga Ada sebuah kabar spesial juga Para ya Alhamdulillah tentunya Kita mendapatkan bocoran kembali Bahwa pernikahan Lesi Kejora akan dilaksanakan Bulan Juli ya ini bulan depan persahabat ya Ini ada unggahan dari akun Mailandani Yang mana tentunya pertanyaan persahabat ya Leslar nikah hanya awal bulan apa akhir kah? tentunya dengan jawaban stay di bulan Juli aja nanti juga ada kabar lagi ini sudah dipastikan pernikahan Les dan Rizky bila tentunya diadakan di bulan Juli kita tunggu saja tanggal tentunya pernikahan dari Leslar persahabat ya pokoknya kita sebagai fans hanya bisa selalu mendoakan yang terbaik buat Leslar dan mudah-mudahan diberikan kelancaran kesehatan rezeki dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Amin Ya Robbal Alamin dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali tanggapan juga dan respon serta dibanjiri komentar yakni dari akun Erhani yang berkomentar pengumumannya akan diumumkan tanggal 12 pas Ultah Bilar nikahnya tanggal 23 asal tebak aja sih wah tentunya kita doakan saja persahabat ya tunggu saja langsung dari idola kesayangan kita yang mengumumkan tentunya tanggal pernikahan dari Leslie dan Rizky Bilar selanjutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggahan terbaru dari akunnya abang Rizky Bilar. Tentunya kita lihat aja baru saja mengunggah sebuah postingan terbaru bersama groomsmen ya luar biasa Memang tentunya dukungan dari sahabat-sahabat dekat yang selalu mensupport support persahabat ya buat Rizky Bilar Kita lihat sahabat ya mereka sangat bahagia Kita pun yang melihatnya pastinya ikut bahagia persahabat ya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dalam pesikan tersebut juga tentunya Bang Bilar menuliskan sebuah kalimat caption disitu dikatakan Terima kasih groomsmen ku soyu, soyu ku yang kece yang udah mewarnai acara kemarin Luar biasa persahabat ya terima kasih tentunya diucapkan oleh Rizky Bilar kepada sahabat-sahabatnya Yang mana tentunya yang selalu memberikan dukungan supportnya untuk kelancaran acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan saja persahabat ya kita mendapatkan kejutan bahagia selanjutnya tentunya tunggu saja informasi dan kabar terbarunya tetap pantengin channel ini persahabat ya biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar lesti dan rizky bilar idul informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.